Banyak peristiwa dan keadaan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Dan tidak sedikit juga di antara kita ternyata memiliki konflik batin ataupun hati yang terluka. Karena peristiwa yang terjadi di dalam diri kita masing-masing kita pun harus menyadari bahwa sangat penting untuk kita mengetahui apakah kita sedang mengalami hati yang terluka atau tidak. Jika kita adalah salah satu orang yang berkonflik, maka kita pun harus dengan segera memberesi hal tersebut. Karena jika tidak, kita akan terus mengalami kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan permasalahan yang berat. Nah, untuk itu mari kita cek diri kita melalui 10 ciri orang yang sedang mengalami konflik batin atau hatinya sedang terluka. Di antaranya adalah... Yang pertama, kamu sering mengalami munculnya gangguan pemikiran-pemikiran negatif. Seperti ketakutan, keraguan, intimidasi, kekhawatiran, dan sebagainya. Dalam menghadapi suatu permasalahan, kamu lebih sering mengeluarkan emosi negatif yang mempengaruhi setiap pemikiran dan perasaanmu. Sehingga membuat rasa damai sejahtera dan ketenangan itu seakan-akan tidak memiliki tempat di dalam dirimu. Bahkan, dalam menilai segala sesuatu, kamu selalu mengukurnya dari sisi negatif yang ada di dalam pola pikirmu. Dan biasanya, kamu akan lebih memilih jalan alternatif yang cepat dan kotor, jika memang kamu rasa itu adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, kamu sering merasakan munculnya rasa lelah yang tidak pada tempatnya. Meskipun kamu sudah cukup tidur atau beristirahat, tetapi kamu selalu sering dengan mudah merasakan kelelahan fisik, kekuatan energimu seperti selalu bocor, atau vitalitas kehidupan yang kamu miliki terbuang begitu saja. Sebenarnya hal tersebut terjadi karena energimu terbuang sia-sia oleh emosi-emosi negatif yang keluar dari dalam dirimu. Penelitian mengatakan bahwa saat seseorang sedang marah, Sesungguhnya ia sedang membuang vitamin C hingga mencapai 2.500 mg atau setara dengan 5 kg jeruk di dalam tubuhnya. Maka dari itu, tidak heran jika kamu mengalami emosi yang negatif, maka kamu akan selalu merasakan rasa lelah yang tidak pada tempatnya. Maka yang harus kamu cari tahu adalah akar dari masalah ini yang sebenarnya, yaitu hatimu yang sesungguhnya sedang alami luka ataupun konflik batin. Yang ketiga, kamu sering dibayangi oleh ketawaran hati, trauma atas berbagai peristiwa yang pernah kamu alami. Biasanya, kamu akan sering menjadi orang yang pesimis atau mudah putus asa, dan selalu bersikap dan menilai segala sesuatu didasari dari tidak adanya kepercayaan dan harapan yang baik, seperti khawatir kalah, khawatir rugi, celaka, dan sebagainya. Sesungguhnya tanpa kamu sadari, kamu menyimpan trauma yang dikarenakan konflik batin atau hatimu terluka Atas suatu kejadian negatif yang kamu alami di masa lalu Atau mungkin sakit hatimu itu terjadi akibat tindakan buruk orang lain Secara sengaja ataupun tidak sengaja terhadap dirimu Pada akhirnya hal itu mencetak dirimu menjadi pribadi yang selalu tawar hati atau pesimis dalam menghadapi suatu masalah Yang keempat, kamu mengalami kesulitan untuk bergaul dan mempercayai orang lain tanpa disadari, bagi kamu yang ternyata hatinya terluka, akan susah untuk bergaul dan percaya kepada orang lain. Khususnya kepada pemimpin atau orang-orang yang memiliki otoritas di dalam hidupmu. Kamu selalu memiliki rasa curiga kepada orang lain, dan bahkan bisa beranggapan bahwa setiap kebaikan yang diberikan orang kepadamu akan selalu ada maksud buruk di dalamnya. Yang kelima, kamu mengalami kesulitan untuk menetapkan atau merancang masa depanmu. Kamu sering mengalami kesulitan untuk melihat dan merancang masa depanmu. Kamu seperti orang yang sedang kehilangan tujuan hidup dan cenderung hanya sekedar menjalani hidup belaka. Bahkan meskipun kamu bekerja mencari penghasilan, itu semua kamu lakukan hanya untuk menjadi orang kaya, tanpa peduli apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidupmu di dunia ini yang sesungguhnya. Yang keenam, kamu menjadi pribadi yang sangat sensitif. Bagi kamu yang ternyata terluka hatinya, akan lebih sensitif atau mudah untuk mengeluh, tersinggung, dan kecewa dengan hal-hal yang sepele. Emosi, perasaan, dan pikiranmu akan selalu diganggu dengan berbagai peristiwa yang kamu anggap menyakitimu. Kamu cenderung memiliki sifat yang temperamental di mana emosimu suka meledak-ledak atau tidak terkontrol. Apabila ada suatu peristiwa yang tidak sesuai dengan pola pikirmu, maka kamu akan merasa marah dan tersinggung. Kamu juga cenderung menyalahkan orang lain atau peristiwa yang ada di sekitarmu. Yang ketujuh, kamu mulai memunculkan kecenderungan untuk menjadi egois. Kamu akan terus menuntut untuk diutamakan dibandingkan dengan yang lain. Kamu juga menuntut untuk diperhatikan secara ekstra atau lebih. Dan keinginanmu harus selalu diikuti. Alasan kamu menjadi seperti itu adalah karena adanya rasa kosong di dalam hatimu yang membuat kamu berusaha untuk mengisi kehampaan itu dengan perhatian lebih dari orang-orang yang ada di sekitarmu ataupun keinginan-keinginanmu harus terpenuhi. Yang kedelapan, kita mulai sering mengucapkan kata-kata yang bernada sinis atau meremehkan. Kamu akan selalu mencibir dan merendahkan kehidupan iman ataupun pernyataan iman yang dimiliki oleh orang lain. Kamu selalu beranggapan bahwa keyakinan yang dilakukan oleh orang lain adalah sebuah kesiasiaan karena kamu menilai bahwa segala sesuatu atau fakta kehidupan yang terjadi dari sudut pandang negatif. Yang kesembilan, kamu memiliki kecenderungan untuk dengan sengaja melanggar suara hati nurani yang murni dan juga prinsip nilai kebenaran hidup yang sejati. Kamu akan cenderung mengikuti keegoanmu dan menyingkirkan suara nurani di dalam dirimu. Bahkan, kamu akan menerobos nilai-nilai hidup yang kamu anggap menghalangimu untuk mendapati apa yang kamu inginkan. Yang ke-10, kamu mulai dengan sengaja menghindari perkumpulan atau komunitas orang-orang yang memiliki kebiasaan yang positif. Kamu akan merasa lebih nyaman berkumpul dengan orang-orang yang juga memiliki sifat yang sama sepertimu, di mana perkumpulan tersebut adalah orang-orang yang sesungguhnya juga memiliki konflik batin sepertimu. Kamu akan selalu menghindari perkumpulan orang yang memiliki kebiasaan yang positif, karena bagimu orang-orang yang seperti itu merupakan orang-orang yang naif atau bahkan munafik di tengah zaman yang seperti ini yang tidak memungkinkan untuk orang hidup dengan cara yang benar. Itulah 10 ciri orang yang hatinya sedang terluka. Apabila ternyata ada salah satu ciri tersebut di dalam dirimu, maka pastikan kamu membuka hati untuk mengalami perubahan di dalam hidupmu. Singkirkan setiap keegoan yang ada. Karena sesungguhnya saat kamu melakukan hal itu, kamu sedang memastikan masa depanmu penuh dengan keberuntungan serta kebahagiaan.